Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Kembali lagi ke youtube channel aku Elin Herlina Share lagi kegiatan aku Di pagi hari Aku mau beres-beres rumah Sambil uh, Nanti mau bikin sale pisang gitu ya Teman-teman Oke okay, sebelum ke videonya Mohon dukungannya ya teman-teman dengan cara like, komen, dan subscribe, karena like itu sangat penting ya untuk kemajuan channel YouTube aku. Ya, teman-teman, hmm, tolong ya mohon di-like ya, teman-teman. Oke okay, teman-teman uh, aku mau sekalian sapa-sapa teman-teman semua. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, walafiat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Aku tadi udah ber beresin kasur ya teman-teman. Aku kibasnya pakai kain gitu karena sapu di aku lagi gak tau kemana gitu ya Suka dimainin sama anak-anak Jadi kadang aku dikibasinnya sama kain aja ya teman-teman Lanjut aku maunya punya nyapu Ini aku nyapunya di depan dulu ya teman-teman Setelah di depan baru ke kamar gitu untuk di kamar yang jarang aku rekod ya teman-teman karena sempit gitu si kasurnya tuh besar gitu ya teman-teman jadi membuat kamar aku terlihat sempit gitu oke okay, ini udah mau beres gitu ya teman-teman nyapu punya oh ya teman-teman uh, gimana nih di Teman-teman udah pada beres-beres belum? -beres Ayo, semangat ya beres-beresnya! Aku tuh ngedabingnya tuh lagi hujan gitu ya, teman-teman. Jadi mungkin akan terdengar suara hujan gitu. Dan ini, alhamdulillah, udah beresnya punya-punya. Lanjut, aku mau ngepel gitu ya, teman-teman. Dan ini udah mulai ngepel gitu ya, dimulai dari depan dulu. Lanjut nanti aku ke kamar, ke depan tv gitu. Oh ya teman-teman sama gak kayak aku cara ngepelnya kayak gini. Aku ngepel tuh dari ruang tamu, lanjut ke kamar, setelah kamar ruang tv gitu. Oke teman-teman bisa tulis di kolom komentarnya ya teman-teman hmm, Oh ya teman-teman Gimana nih cuaca di tempat-tempat Teman-teman semua Di tempatku masih musim hujan ya teman-teman Kadang pagi-pagi tuh selalu hujan gerimis gitu ya Membuat cucian jemuran aku tuh gak kering-kering gitu ya Udah tiga hari Takutnya bau apek gitu ya teman-teman Tapi gapapa ya teman-teman Disyukuri aja Alhamdulillah gitu ya Masih ada hujan Karena aku tuh masih punya tanaman ya Tanaman kangkung aku Kalau nggak hujan aku capek gitu ya Harus nyiram-nyiram Oke teman-teman Ngepelnya udah beres Dan ini alhamdulillah Uh, ruang TV aku udah rapi ya teman-teman aku tuh suka banget ya seneng banget gitu kalau rumah udah rapi dan ini selanjutnya aku tuh punya pisang seperti ini ya teman-teman pisang seribu gitu ya namanya uh, ini tuh jarang banget ya dimakan suka pada nggak suka gitu ya sama pisang ini nggak tahu kenapa rasanya tuh emang Masem banget hmm, Membuat orang-orang gak suka ya teman-teman Dan ini cara membuat salep pisangnya ya teman-teman Cuma diginiin aja di Diiris tipis-tipis gitu Lanjut setelah ini tuh dijemur Dan setelah dijemur tuh bisa digoreng Bisa di makan untuk cemilan langsung gitu dan ini tuh pisangnya banyak sekali ya temen-temen uh, ada ber berapa sikatan gitu dan ini tuh aku punya banyak ya kemarin udah aku kasih kasih sama saudara-saudara aku dan ini alhamdulillah ya udah beres gitu nggak kerasa karena aku nggak semuanya direkord gitu ya Teman-teman takutnya memori aku gak mm, Penuh gitu ya teman-teman Dan selanjutnya aku mau Jemur di atap ya Di atap rumah aku Ini tuh cuacanya mendung ya teman-teman Tapi nggak apa-apa deh Aku mau jemur gitu Dan ini aku punya stok ya Yang dulu aku bikin Aku digoreng seperti ini ya, enak banget. Ini manis-manis gitu ya, manisnya tuh pas gitu, jadi nggak masem gitu. Buat cemilan gitu ya, teman-teman, sangat enak. Siapa nih yang suka sama selai pisang gini? Bisa tulis di kolom komentarnya. Dan ini lanjut aku udah di atas gitu Aku lagi ngerapihin gitu ya teman-teman Karena pas ngangkat tadi Agak kegulung gitu Oke teman-teman hmm, Untuk video kali ini Sampai di sini dulu ya Terima kasih yang telah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh